Salam, jumpa kembali dengan saya, Bagus Les, Sungai NKRI, Hidup Matiku. Garuda selalu di daraku. Oke, pada kesempatan hari yang bahagia ini, di hari Minggu, tanggal 12 bulan Juni 2022. Kembali lagi, saya membuat konten ini untuk mereview kembali lagu-lagu yang telah saya ciptakan di 2017 yang lalu kan ya dan sekarang sudah memasuki bagian yang ke-8